Buat kalian yang jaga uh, makanan Yang kayak semacam lezat, rumah makan atau pedagang sering ke apa Yang mau review sama ketika boleh ya langsung di komen-komen di bawah Atau dicatat atau di ya, pas yang didatangin Kali ini aku mau review makanan hari ya. Ini adanya di Kota Bumi di Kaltim ya. ya daftar menunya belum jadi guys baru-baru yeah. berapa <tuh> bulan baru satu bulan <tuh> ada apa lagi tuh perikam lelek ada ayam goreng ada, ada nila ada apa? ayam kampung ayam bebek, ayam, oh, ayam kampung bebek guys terus harganya dari berapa-berapa dari 20 sampai 30 sampai di cabut sesam tuh kak iya pak yes kebegeng yes sambel sambel terasi kita mau nyoba hmm aku mau nyoba lele bebek ya? bebek ya? terus ayam ayam siap ya? kita buat siapa? digoreng sambalnya sambel terasi Hello. ini di barter dari harga berapa tadi? dua tiga puluh habisnya habis banget ya sampai ya kita mulai makan, makan. Kes, habis Putus, tuh sekarang giliran jadi makan atau perjalanan saya dikatakan. yang mau review sama Zetika boleh ya langsung di komen-komen di bawah atau dicatat video di yang pas aku datangin jangan lupa lo